Informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar les tentunya Baiklah para sahabat dan dimanapun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya persahabati ya, yang pertama Ada ungan spesial bahagia yang kita dapatkan persahabat ya, dari Pak Yonatan Yang mengunggah sebuah kebahagiaan di guest pribadinya Memposting sebuah postingan takdir cinta yang tentu sudah nomor satu trending Alhamdulillah para sahabat ya Dan ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Masya Allah Alhamdulillah 2 juta viewers dalam waktu 20 jam Dan trending 1 Kongrats Bapak Ibu Konoha Rizky Bilar, Lesti Tim 3D Entertainment Mr. Enda Ungu Onci Ungu Yonatan 167. Masya Allah persahabat yang luar biasa Suatu kebanggaan Yang mana Pak Yonatan ini meripos kembali Unggahan dari akun Musrofah 09 Masya Allah, tabarakallah. Ini rezeki anak soleh, mudah-mudahan Tentunya bisa dipertahankan Kita semua persahabat ya, tetap di posisi puncak Dan tentunya Mudah-mudahan selalu banyak diminati dan tentunya selalu booming karya-karya dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut tentu banyak selai komentar dan tanggapan Hingga respon yang sangat positif yakni dari akun Indah5644 mengatakan Pak Yonatan tahu Konoha The best Masya Allah para sahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Lesirat pos nomor 212 mengatakan dalam kolom komentar wakak tahu tawan si bapak sama warga kono ha, katanya ya Gaul juga nih persabat ya tentu ini sudah menjadi bagian meslar Selalu support Lesti dan Bilar sahabat, ya, Untuk karya-karya terbaik dari Lesti dan Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat Yang diunggah oleh Kak Ryo Motret Masya Allah vitamin tentunya yang tertimbun lama Akhirnya dikeluarkan nih oleh Kak Ryo Motret Ada kalimat Kelsen yang dituliskan dalam postingan ini Setelah ditimbun lama Hahaha <laughs> Vlog klik kulik Leslar port 2 tayang siang ini Jam satu persahabat ya sudah tayang di channel YouTube-nya Kuli Riau Motret persahabatnya imun bertambah deh ya dari kemarin kata Kak Rio ini banyak banget yang penasaran gas nonton ramein komenin, trendingin di channel YouTube-nya Rio jangan lupa untuk subscribe tuh persahabat ya masya Allah luar biasa doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya persahabat yang kita lihat di sini banyak sekali komentar dan tanggapan dari para sahabat Leslar dari akun Les Lesdigilarti mengatakan ah cute sekali katanya ya masya Allah <tuh -tuh. memang menggemaskan kelakuan gesrek dari Leslar ini mampu membuat kita semakin bahagia setiap hari para sahabat ya alhamdulillah tentunya semakin bahagia semakin naik imun kita mudah-mudahan kita sehat dan selalu tentunya bahagia amin ya robbal alamin berikutnya kita lihat juga bersahabat, ada ungkapan spesial dari Mr Enda Ungu nih masya Allah Bang Enda juga nih mengunggah sebuah postingan tentunya oh iya yeah. masya Allah bersahabat ya sudah trading satu masya Allah bangga dan bahagia Dirasakan juga oleh Enda Unguni, Masya Allah, luar biasa kepada Allah. Persahabatnya, berikutnya kita lihat juga, persahabat ada unggahan spesial yang membuat kita bangga. Ini ada pernyataan Muri tentang rekor L2W, persahabat, ya, dari Pak Masmar, semesta Susilo. Ini selaku direktur Muri, persahabatnya Masya Allah, luar biasa suatu kebanggaan bagi kita semua, persahabat bahwa fanbase. L2W ini tentunya mampu memecahkan rekor, mendapatkan rekor Muri. Luar biasa makin bahagia dan salut kepada fans-fans Leslar yang selalu menuai kebaikan. Umpian tersebut telah diri oleh akun Les Tibilar Gallery Underscore. Kalimat kesan juga dituliskan dalam postingan tersebut. Berikut ini adalah pernyataan dari Direktur Muri mengenai rekor Muri yang didapatkan oleh L2W. Murni karena donasi kemanusiaan yang telah dilakukan selama satu tahun ini Masya Allah para 2W ya? dia menakutkan bergerak mematikan Masya Allah luar biasa tangguhnya Tentunya kita mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid Menjadi fans-fans best yang selalu menebar kebaikan demi idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial dari Leslar Love, dan Love, Lovers masya Allah ini adalah postingan foto cute-cute yang tentunya memakai gaun warna putih, persahabat ya dari Lesti dan Billar. Tentunya banyak sekali gaun yang dipakai ketika pre-wedding, persahabat ya. Mudah-mudahan saja diposting di feed di DLSD, maupun Abang Bilar Ini kita menunggu kejutan dari pengantin baru di sahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia untuk idola kita Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial ketika live Instagram dari Kak Nova persahabat ya banyak sekali nih yang nonton Kak Nova demi mencari vitamin pengantin baru persahabat ya kita lihat di sini banyak sekali komentar yang diberikan dari Tasya Anggraini dalam satu kosong pengantin baru tinggal di mana katanya ya ini bertanya kepada Kak Nova kekeringan gak ada vitamin tuh kata Yulia Sapitri tiga dan jawaban kanovanya Satu persahabat ya pengantin baru lagi di kamarnya Kata kanova ya aduh cute-cute banget persahabat ya Sampai segitu ini Menanyakan vitamin bahagia dari pengantin baru Kepada kanova persahabat ya Mudah-mudahan saja muncul sore hari ini Dan kita lihat persahabat yang berikutnya Ini info bahagia yang kita dapatkan Bahwa tentunya sebentar lagi kita akan menyaksikan Kekiutan Lesti dan Pilar dalam acara Cinta Abadi Leslar. Tetaplah setia bersama aku, persahabatnya. Ini adalah karya real dari tim Leslar Entertainment. Masya Allah, diunggah oleh Bang Ariel, persahabat. Satu jam yang lalu ini mengingatkan kembali untuk kita semua. Jangan sampai lupa, jam 15.30 kita... Sama-sama menyaksikan kegiatan Lesti dan Rizki Bilar. Dan mudah-mudahan ada cedulkan vitamin manja sore hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.